Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabey salamat lingkungan lantai. Salam salam ceria dan balik pak. Adil kata hidup baca lagi mengkacuh. Moga. selamat salamat lingkungan lantai. Judul atas kehadiran Allah jelmah Rasul, kita tahu bahwa penuturan kabar itu pertunjukan virtual bersedia tradisional. Kabar itu, anaknya sah tentang profil singkat berupa kata-kata puas dengan bahasa daerah. Sehingga memulai izinkan berpatutnya. Tgbr. Jadi lebih senang lagi, asupa dia balik tadi alih balik dekat. Buah mangga, buah pepaya, alih itah mengparabi acah, mengatau ulas budaya karet cahaya, balik kota apa Cahaya surya, ampi merona, sebagai itah ulas batas terbebas dari virus corona. dan kota, provinsi Kalimantan Tengah Ibu kota Kabupaten Kapuas ialah ya, Kuala Kapuas berjarak sekitar 340 km selatan dari Kota Palangkaraya, Ibu kota provinsi Kalimantan Tengah dan 40 km pada alam negara Kota Banjumasi Ibu kota provinsi Kalimantan Tengah Luas wilayah Kabupaten Kapuas 14.999 km atau dia puluh 77 persen dibagi dengan 17 kecamatan, 17 belas perurangan, dari desa, hai juga dulu, dan ratus lima ratus hanya puluh jauh jawa. Oke, tepatnya kepuas tiga ratus masjid sih menjadi untuk atmosfer kelas alun-alun sebagai Islamic Center, masjid itu disebutkan Masjid Darul Qadar ialah masjid sih paling baik kongkot kelas Selamat selamat ini, Pura Balai Besar sebagai dua. kabupaten terpuas, dan juga beberapa rupa supah Jai akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau acara-acara seremonial -acara Jai cukup, berbesar tadi Yang namanya Jai balik air Sialan gedung masuka umum, menggantang tarung memperjalan dergantung Dan gedung kesenia, tiada gerantung, memperjalan Jendral Ahmad Jendral Sebagai rupa menenang tabung Sungai Pertah Kabupaten Kapuas dan Kentosos. Pontok Pisunai Kapuas Hulu, RT Ya rekomendikan akan masyarakat Kabupaten Kapuas dialiri oleh dua sungai kain, yaitu Sungai Kapuas Hulu dengan panjang Jawa dan Pulau Jawa Komatey hanya kilometer. Dan Sungai Kentosos dengan panjang jawa, jawa putus kilometer. Melalui Jujung Sumai Kekuas II jembatan kecepatan Pulau Tepang, menghubung Kelurahan Selatulur kecamatan Selat dan Kelurahan sepasang kecamatan Kapuasir dengan panjang sekitar 700 negeran Melayu Jujung Sumai Kekuas mendapat jembatan Pulau Tepang, menghubung desa Pulau kecamatan Kecepatan Selat dengan desa penggelarangan kecamatan Pasaran sepanjang kurang lebih Jawa 400 meter selain itu, ya, beberapa taman di yang taman rati ini, pangjalan ini, tempat silang dua kabupaten Kapuas, dan taman jalan pangjalan jenderal Ahmad Yani Kabupaten Kapuas. Penduduk asli Kabupaten Kapuas yang sungguh baik, sejarah dengan cuci mabel cukup dengan cuci keluarga, belanja tentang pajak. Bunga betal memiliki filosofi Kebangsaan Kebersamaan jahat lois dan persatuan. Akan mengembangkan Pusat Kota Walang Puas Degang imbaran Tampung Pajang Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran situ Pembangun seribu kemudian jeli, batang dari batang ialah ekor pertama pangkota 213 melalui jalan dan, jeli, sebi, tian, dan tubuh batang dari, sekitar jeli yang batang dari, dengan makna sebagai komod masyarakat sudah maju wajib untuk menyikapi adu berat tuban jpu langsung alam alam talang batanggaru berbentuk mata tombak j mengarah ke atau ke langit melepas tiket kuci bersih dan suci dahan berunggul entahnya melambangkan untuk burungnya gudara nali ngali oleh perhutaman j betulis malah kepuas di Kuala Kapuas, Kota Air Tinggal Mente, Panjumbal Tinggal Mente Memiliki makna Ayunita hayat berjuang Akan mengangkat harga Dan martabat Kota Kuala Kapuas Jitalah propil Singkat Kota Air Kuala Kapuas Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm gonna make Ampian sayang lawan jiran tetangga jangan bejalanang kami war tuan makan lebih baik begana tuan keluarga ampian hendak bapahala jangan keluar rumah buat kakawan lebih baik Bagaimana di rumah hajat? Aman, buat ambil rancang kali Amun anak Bagas awak wan pikiran. Lebih baik bagaimana di rumah hajat? Sambil berjamur, di bawah sinar matahari. Membuang virus, warga besar kasih namun pian mendapatkan kurang banyak tak hati kepada pelanggan dan pemar. Ganang bebuhan dokter dan perawat yang sudah mengorbankan jiwa wan raga berkat kita beraja. Hidup nyaman dan damai sejahtera. Amin. Batu. Berawal Bismillah kita ucapkan, kata asal Kita lanjutkan meminta berkat Tuhan kita selamat dan sejak seberatan seberatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Negri kita Budoyo selalu adat istiadat. Negeri kita merupakan adat puisi. Formasi kebudayaan. Negeri kita Kados Budoyo. Budoyo kita tados negri. Mengatakan negeri kita berbudoyo serta kesengkunan Budoyo. Reformasi Meniko kedah berbudoyo, kebebasan sampun dipertahankan. Bebas tapi wanton di penjara. Negeri Niko kados budoyo. Negeri selalu menang, negeri kita kedah aman Negeri kita kedah berbudoyo, kedah berkaten. Generasi enom, kita melindungi dan menghormati budoyo negeri. Senes budoyo poro pemosok en budoyoan engkang dislestarikan. Ken budoyoan Manuk pipit ne di kibit biji, mano kolokui ne di nektar. Aku ne di sufer ne di tubuh sehat dan juga. Terima kasih.